Adek, adik dipanggil. Mana adik? Adek, adek. <laughs> mau ke Kak Cila? Bestie, mana dek? Bestie. Tunggu dulu, itunya ketinggalan undangannya. Tunggu undangannya dulu, dek lupa dek. Mana? Mana? Di mana? Hey, keren. Ada mau naik mana, deh? Yuk naik. Naiknya maunya kemana? Kanan atau kiri? nya satu dua tiga Hore. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. mana kak jaden dek Bentar, bentar. Yes, yes, yes. Taruh lagi tuh tadi di mana? Eh, maaf permisi ya. <guluh> naik yang bener naiknya pinter. Nah. Eh adik keren naikku, udah teman-teman keren. Udah turun. Hai anu An Ali Alhamdulillah guys. Kakak Cila di Ini yang ulang tahun guys, yang ketiga. Adik. adik. Adik, lihat sini, Adik. adik. adik. adik. adik. Oh pinter banget adek ya Oh keren aduh oh, duh jangan <Sélere> ada bai, ini, mongi, ya? uh, banget tante wah oh, keren di di di Ini nama deh. Mumi Topi keren teman-teman. Wah, Adik. Adik. Adik, Adik lihat Bibi, Adik. Wah, di belakang di situ aja. hei tanya mana? Hmm. itu tuh Anu? yang <tanya> itu yang yang pakai gaun itu kakak Cila balik balik ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya di ya, ya, ya. kan gak ngerti enggak nisa, nisa, nisa. enggak. Nisa, nisa. sini sini sini. kak dipanggil kak.